seperti sang pencipta maka tidak akan ada orang yang merasa terselimi andai kan aku bisa hati hatiku maka akan kujaga seperti harta apakah mungkin ada Ah. <Sukai> <Sukai> <Sukai> ha ha ha, ala kamu itu siapa? Amo, atau barang akan motong aja. Siapa sih kamu? Aku adalah bayi jin yang apa itu Mana ada bayi jin? Kamu nggak percaya. percaya Wow Apa yang kamu lakukan selain menghilang? Aku bisa melakukan apa saja apakah kamu bisa mengabulkan permintaanku Temu dan mendampingi anak maukah kamu jadi sahabatku ah tentu ah. mau bye manusia baiklah um, sekarang kita jadi sahabat Dengar-dengar kayaknya Aira punya kelebihan ya sekarang Mana? Wah gak tahu tuh kata siapa sih Ya yang aku tahu sih gitu Udah aku pulang dulu ya mau bantuin ibu aku di rumah Hah? Hai Lia, apa kamu mau hebat? Siapa kamu? Aku bisa membantu Tidak mungkin Oh, kamu mau bukti, lihat, lihat. <tuh> apa kurang bukti? murah dengan, dengan kemampuanku temanku, kamu bisa mengalahkan air air baiklah kalau begitu kamu akan menjadi sahabatku apakah kamu bisa mengecil kalau begitu terus aku capek dong. lebih kecil dari wakil aku bisa baik mulai saat ini kita berteman Mau berangkat ya? Mana? Mana kita gangguin yuk? Ini dong tasnya aku malas nih Wah, angka ada yang tangguh itu. Wah, aku harus bantu ini. Tapi aku harus bantu dulu. Soalnya kalau begini terus, nggak ada yang dengar nah, deh. Yang... Saatnya kita. udah coba bahu up up pas suaranya belum berubah <tik> udah berubah belum ya belum yuk <tik> kalah, akhirnya, kamu bukannya mau berkat les, ini pakai sebutan, awalnya kenapa sih Kok ambeng lapas yang kerudungnya Aiera, sih ya, nih aku diusir sama mereka, dia tuh, iya, dia, iya, iya, iya, iya, dia, iya. dia tuh, dia tuh, dia tuh, dia tuh, tuh kan, akhirnya tidak ada yang mau mengakui, kalian tahu nggak artinya kerudung? Kerudung itu pakaian wajib untuk wanita Untuk menutupi aurat Dan tidak boleh dilecehkan Besar nanti ya, udah, ya, airan, ya.